Takukur aja tuh. Oke. Hmm. Takukur guys di atas patok. Cetung. Guna kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat hunting Ya hari ini kita Coba hunting lagi Tadi sempat di perjalanan Ada beberapa target yang kita shoot Tapi eh Belum rezeki kali ya Jadi belum bisa poin Oke kita tes Nanti cek target Di Seputaran Depan situ mudah-mudahan Bisa ada poin ya guys ya masih bersama sniffer Depan sana itu Mas Aman Miltahuddin Oke okay, gimana keseruannya Saksikan terus ya guys Bagaimana Mas Aman Gak semua hari itu indah tidak semua hari indah guys Jadi Kalau hari semuanya tuh Bunuh hewan itu Dapat pahala Tapi Hari, hari ini gak yang kena guys Lalu semua Padahal tembakannya sudah bagus kita sampai udah nyanggung di atas pohon sana. Tadi kita naik di atas pohon, kita nyanggung, tapi masih belum ada target, guys. Aduh, kita coba ke spot berikutnya, guys. Hmm. Coba kita tanyakan pada sapi ini. Hai, hey, guys, kenapa hari ini kita song? Wow, oh, ternyata kita belum mandi. Oke, makasih, guys. Tidak kena guys kena, waduh guys try Dino ini memang buh piye karba ini guys oh, ada yang strike sana guys Hah, kita mau cek spot baru tapi sudah terlalu sore jadi nonton orang mancing aja nih guys <t winning> <tos> kita nonton orang mancing wah dapatnya ini lumayan ini guys ini ikan apa ini ikan petik, Campur ikan petik sama ikan ikan jahat guys banyak ini lumayan ini masnya yang mancing ini luar biasa ini kulit mas ikannya mas wah luar biasa babon guys mantap <laughs> oke guys kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya videonya. Kali ini kita kurang beruntung jadi tapi nggak apa-apa ya guys ya. Namanya juga berburu ya begitu sudah. Kadang kita dapat, kadang song, ya kadang dapat tapi nggak apa-apa yang penting kita dapat sehatnya ya guys ya. Kita sudah jalan kaki sehat, pikiran pun tenang ya kan. Semoga teman-teman semua terhibur ya guys ya Oke terima kasih banyak yang sudah singgah di channel saya Yang sudah like, share, dan subscribe Terima kasih banyak Semoga makin sukses Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras